Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Selamat uh, selamat aktivitas Pada pagi, hari ini uh, Saya bersama Teman-teman bersama rombongan Berada di uh, Desa wisata Pujon Kidul Yang terletak di Malang Dan tepatnya Saya sekarang Sudah di pintu masuk uh, wisata hujung Kidul ini pintu masuknya kalau bisa sendiri keadaan yang begitu mantap. dan di sini sebelum masuk kita harus wajib scan terlebih dahulu sebelum masuki kawasan wisata hujung Kidul yang saya sedang berada di pintu masuk. Smart salam pariwisata Indonesia salam pariwisata Indonesia mas Eko boleh di depan dulu mas Eko oh, lah, oke terima kasih Ca. terima kasih ya terima kasih Halo Mbak Iya ya, kawan, kawan misalnya bisa sendiri Lorong Kalau kita berhitung Lorong, lorong apa? Nah? Lorong, waktu. lorong waktu Jadi berjalan tuh seiring waktu Dan ah, ini Konkon kon bisa sendiri Oh kayaknya saya harus pergi ke sebelah kayaknya. Oke kawan, ini nah dia. Oh jadi mau balik, lagi. Jadi teman teman kita. Ayo pluk. Hai, nah, tepat Di sebelah kanan saya Ini pusat oleh-oleh uh, KP Sawah hai, hai, hai, hai, Oke okay, kawan-kawan bisa lihat sendiri uh, begini uh, keadaan wisata Pujon Kidul yang kita uh, kunjungi pada pagi hari ini. Oke okay, kawan-kawan semua, uh, eh sekarang sedang menuju di uh, Kafe Lumintu, Kafe Lumintu, kopi Lumintu ini yang terletak di nggak uh, jauh di kafe sawah. Oke, okay, kawan-kawan bisa lihat sendiri keindahan-keindahan yang ada uh, disajikan oleh uh, pemilik kafe sawah yang ada di desa Kidul Oh, di sini ada ikan juga, banyak tempat ikannya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, dan ini kita akan menuju ke tempat uh, di mana tempat itu mempunyai banyak-banyak spot foto yang tersaji di Kp Sawah. Oke, okay, kalau misalnya sendiri di belakang saya uh, begitu banyak sport spot foto yang disajikan oleh uh, pemerintah desa dan daerah-daerah di -daerah, uh, sebelah Kp Sawah. Jadi bagi kalian yang tonton video ini jangan pernah bosan, jangan pernah uh, merasa Video ini tidak berguna untuk kalian-kalian uh, semua. Dan di sini, uh, tiket yang kita beli bisa ditukarkan kepada uh, penjaganya. Udah, udah, udah udah jenis. Jenis. Oh, jenis. Ini kita tukar tiketnya Kepada mbaknya Dapat beras sekilo katanya Wadaw Ikannya bro Keren eh Berbagai spot-spot foto yang uh, ada di Kp Sawah ini seperti di belakang saya, kawan-kawan bisa -kawan sendiri ikan-ikan. misalnya ya, sendiri, Pak. Nah ini sport, -sport foto yang ada di uh, Kp Sawah, Tahta Jatara. Nah kita naik tangga, bro. Waduh, keren, bro. Keren, keren, keren, keren, keren. Wow. Keren banget. Oke, baiklah. Itu mungkin dari saya pagi hari ini. Jadi, bagi kalian yang nonton video ini. Oke. Yang nonton video ini, jangan lupa like, comment subscribe, sebagainya. Dan ikuti... Video-video uh, saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.